sih sih sih sih sih tapak Kalau Tapak. 8 lu, Pak. ini 8 mriki. Bolo. Bisa dengan bayi, lagi nih bisa tuh pak boleh Mbak. batin pak bisa tidak tidak sulit kan memiliki lagi jadi pon kalau main pulang pun Buliniki <tipu> <malah> <tipu> <tipu> <tipu> <-segini> dengan mungkin-mungkin. Oke, masih coba deh kopi ini, Bih. <coughs> panas. <Bih> panas. <laughs> malah baterene <ini> low batt. Ya. Lewat ini tapi kan cuma lewat <coughs> nah mereka ini pasar-pasar Padangan ya pak? Padangan oh. Pasar Padangan Terminal Padangan Pasar Padangan ini wilayah uh, perbatasan teguh Bojonegoro sedikit ke barat 30 km sudah masuk wilayah Cepu.